terima kasih pimpinan, mohon izin saya sedikit tanggapi satu-satu tapi singkat, singkat saja nah, yang saja. pertama, lokusnya itu dari perumahan The Nature Mutiara Sentul ke arah Kerawang, tadi uh, dari Bapak Anggota Dewan, ada pertanyaan demikian kemudian uh, selanjutnya Memang sejak dua hari itu Di lokasi sudah ada apa Yang mengikuti Dan memantau kondisi di Perumada Nature Mutiara itu Ada mencurigakan Kemudian selanjutnya Mengenai dokumentasi Kita alhamdulillah menyimpan lengkap Video Foto dengan akurasi yang sangat baik Insya Allah jika memang terbuka Untuk kita publish dan kita cross check Untuk membuka tabir ini Kita siap Kemudian juga terkait yang kondisi jenazah Saya ada di iring-iringan pertama terkait jenazah pertama atas nama Andi Oktiaman Saya juga melihat bagaimana itu di Oke, proses itu, Saya lihat Bentar Itu bisa rapat lain nggak nanti kita? Bisa, bisa. Karena Anda menarik sekali bukti-bukti ya. itu kan kita mungkin ada rapat lain ya? ada saya, saya mau tambahkan lagi ya? kita juga memiliki saksi-saksi ya, ya, ya. di lokasi res area 57 yang juga menegaskan bahwa itu terjadi tadi yang Pak Sahroni tadi katakan bukan pembataan itu arahnya tapi bukan di sini mungkin penjelasan lebih detail karena itu sangat memilukan kita ada saksi juga Insya Allah kemudian juga terkait kondisi jenazah saya lanjutkan saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini artinya dia dari samping kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang kemudian ada juga yang Uh, terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya, uh, yang jelas uh, sangat memilukan uh, apa ininya fisiknya ya, seperti tapi nanti uh, apa dokumentasinya sudah kita siapkan, uh, kemudian satu mohon pimpinan perlu diketahui bahwa keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas dan juga tidak mengizinkan dimanikan, akan tetapi ala kulihal pihak kepolisian melakukan itu sepihak kemudian yang terakhir terkait iring-iringan saya sedikit koreksi bahwa penjelasan bahwa ada yang kabur terkait dengan kondisi-kondisi itu menurut kami itu sangat tidak logis dan saksi yang beriring-iringan menegaskan bahwa satu mobil itu saja yang uh, Ban. ya itu nanti foto-foto bukti-bukti video itu mendukungnya mas ya tadi itu untuk untuk jenazah artinya saya meluruskan bahwa menurut informasi hanya enam orang ini memang yang syahid dan memang 6 orang dalam satu mobil artinya tidak kalau misalnya ada informasi dalam satu mobil ada 10 orang itu itu tidak benar seperti itu itu singkat saja terima kasih pak pimpinan atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tampak terasa luar biasa juga kita Sebelum saya tutup, ada catatan <coughs> yang ingin saya sampaikan. Pertemuan hari ini sebenarnya lah agenda mendengarkan keluarga korban. Ya. Tapi ada tambahan dari lawyer yang juga anggota EPI yang sangat menarik. Ya. Karena apa yang disampaikan itu bukti-bukti yang melengkapi semua peristiwa-peristiwa dari dua sumber informasi yang berbeda. Mana pihak kepolisian, mana pihak EPE, ya. Ini kan bagi kami harus memposisikan diri di mana. Tapi ke depan kami akan berharap sekali, ya bisa. Kita agendakan pertemuan untuk lebih detail agar kami bisa mengambil posisi yang benar.